Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya kembali ke channel saya akan memberitahu gunakan cara perbaiki sensor ckp, kalau masih bisa diperbaiki, perbaikilah jangan langsung asal diganti ya. yuk kita simak aja langsung videonya di bawah sensor ckp nya rusak trouble ya 양념이 이거 dicopotin semua kabel-kabelnya dan dicek ada yang putus atau tidak dan terlihat- water ya harus dibersihkan semprot semrotsi itu dibersihkan sama bensin tidak apa-apa masih -apa, itu dikeringkan setelah dicuci pakai bensin dan kelihatannya bersih dan kabel-kabelnya ternyata masih normal Hai ini dipasang dan menunggu sudah nyalakan menunggu suhu mesin diantara 60 derajat ke atas supaya dan stopnya juga normal. jadi matiin bolak balik sampai sensor ckp nya itu kalau tidak diprogram atau di-reset nanti, nanti ICM-nya masih menyimpan kode kerusakan dalam sensor CKP-nya harus di-reset dan di program ulang supaya hilang kode kerusakannya itu, ya itu saja guys semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan menjadi sayangnya ini juga guys supaya tidak lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu hati ya kawan Bantu subscribe ya